Oke okay, bro Kembali lagi di channel ngiseng. ngiseng kali ini Kedatangan paket baru nih Ini adalah Keyboard Notebook Tipenya itu Buat notebook yang tipe tanam Artinya harus dibongkar dulu biasanya gitu kan Notebooknya Sehingga kita kasih Namanya lah Keyboard tanam buat notebook Oke, okay, saya pesan sih di online shop dan memilih warna yang putih. Ya, keyboard ini saya anjurkan buat, ataupun buat nyerupis notebook ASUS E202S series. Seperti apa? Kita lihat, wow, warnanya putih. Sesuai dengan permintaan warnanya sangat putih sekali untuk packing uh, udah cukup menurut saya sih karena udah pakai bubble wrap ya bubble wrap kita lihat seperti inilah keyboard tanam sehingga pemasangannya harus teliti juga nanti bro harus dibongkar dulu satu persatu notnya seperti ini belakangnya tinggal kita akan coba memasang seperti itu lumayan sih dengan harga sekian oke, untuk cara pasang keyboardnya lihat link di atas nanti ya oke mungkin itu saja dari ngiseng see you